Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di semesta Indonesia Pada hari ini kita akan mengungkap tentang topik menarik Yaitu Tertimpa hal buruk ketika kalamu busuk Jangan lupa klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Serta komen di bawah ini Untuk membangun channel ini kedepannya menjadi lebih baik lagi Ketika pedang melukai, masih bisa buat terobati. Ketika kalam melukai, hendak kemana obat dicari? Bukankah kata pepatah ini begitu familiar didengarnya? Bagaimana kalau kalam atau cakap yang keluar dalam bentuk yang buruk? Bicara sesukanya bebas tanpa alak, mengharapkan orang lain memaklumi. Ini gue banget menyakiti hati orang seperti makan lalapan dan tentunya manusiawi ketika orang lain membalas juga kata-kata kejinya dan anehnya dia langsung marah-marah, getar-getir, -marah, panas dalam susah air besar bibir pecah-pecah, gangguan pencernaan dan gangguan kehamilan Ups, sorry saya terbawa suasana <laughs> mungkin kurang ngopi ya gara-gara orang kayak gini Oke, okay, kita lanjut. Banyak cakap, bisa jadi banyak bohong, banyak bohong sama dengan dajjal, dajjal sama dengan pembalik fakta. Pengandu domba tertawa di atas penderitaan orang lain. Siapa yang betah berteman dengan orang seperti ini? Tiara kucing, kucingnya kabur, tiara ayam, ayamnya mati. Ini orang atau sampah? Sampah bisa dijadikan kompos dan bermanfaat. Ini orang gak ada manfaatnya, banyak musuhnya, dari mertua sampai tetangga, keluarga, wih. Gak heran kalau hidupnya dan rezekinya seret. Bagaimana menurut anda? Saya dah gak sanggup. Kacau nih orang. Oke deh, next. Nomor 2 Tidak bisa dipercaya. Ketika terlalu banyak bicara, pasti banyak kebohongan akan terselip. Bagaimana seseorang bisa percaya padamu mempercayakan amanat rahasia atau sebuah bisnis penting ketika pemegang amanatnya sekacau ini? Ingat, bisnis dimulai dari saling percaya dan orang yang berkalam busuk dan banyak bicara tentu bukan orang yang cakap memegang amanah. Dimana diamanakan satu alenia yang sampai di sana tiga alenia yang pasti selebihnya fitnah dan anehnya dia menganggap dia baik-baik saja dan tidak pernah mengetahui kalau dia berbahaya. Gak heran hidupnya susah tidak ada yang mau ajak kerjasama karena nggak bisa dipercaya. Bagaimana menurut anda? Namanya busuk, bicaranya luar biasa kotor Isi ceritanya makian kebun binatang sampai apapun yang perih didengar Terus dia berdoa kepada Tuhannya Kira-kira diterima nggak ya? Bukankah doa dilafaskan dengan kata-kata Dan dari sanubari yang suci dan paling dalam Tapi Tuhan mendengar doa hambanya kan? Iya, cuma didengar, tidak dikabulkan kalau busuk seperti itu hamba Tuhan Dia hamba setan Bagaimana menurut Anda? banyak bercakap membuka aib sendiri tanpa rem tanpa fikir dia cerita apa yang ada di dalam hatinya Sampai semua orang tahu tentang keburukan dan kebusukan dirinya Hingga nyaris tiada kebaikan yang tertinggal di sana Contoh sebuah iklan di Youtube atau di TV di Dimana sepengiklan harus mati-matian menyampaikan kelebihan produknya kepada khalayak Mengucurkan uang yang tidak sedikit agar iklannya sering tayang dan diyakini orang Beda sama dia, gak perlu ngiklan Cukup bicara, semua orang langsung dapat infonya tentang dia. Bagaimana nih orang, lengkap, akurat, beserta aibnya. Ups, jangan tertawa dulu. Bisa jadi ini diantara kita, saya atau anda. Mari kita sama-sama belajar memperbaiki semuanya agar menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini dulu ya. Bawa laundry ke toko besi. Ini info dari channel ini. Toko besi menjual tali. Yang subscribe channel ini. Hidupnya diberkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.